Baiklah persahabat l slar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah ungkapan spesial di fashionnya Rizky Bilar persahabat ya kita lihat ke fashionnya Kakak Bila persahabat ada sebuah jam tangan Gucci yang tentu dipakai oleh Pak Ferry persahabat ya di GS tadi sore membuat kita bahagia nih vitamin bahagia yang disuguhkan dan kita lihat persahabat ya. Untuk harga jam tangan ini pemberian dari Leslie dan Bilar untuk Kado ulang tahun ke Paveri Fernandez Persahabatia ya. dibanderol seharga tiga belas juta tujuh ratus delapan rupiah. Wow Masya Allah bangga persahabat ya Mudah-mudahan selalu berkah Barokah untuk rezekinya anak-anak baik Persahabat ya Dan kita lihat juga sebelumnya sebuah kalimat Dari Pak Ferry untuk Leslar Lesti dan Bilar Thank you anak-anak baik Rizky Bilar, Lesti kejora, Masya banget ya Alhamdulillah tentunya berkah selalu untuk rezekinya Idola kita Tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik nih Untuk Dedean Lesti dan kakak Rizky Bilar. Dan kita ke berikutnya ya. Kita lihat aja nih video IG Swafery sebelumnya ya, yang mana mengunggah sebuah postingan video cute dari Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Tuan Masya Allah banget persahabat Ya salvak sama rumahnya <gih> Yang membuat heboh Yang membuat geger warga Konoha Malam ini persahabat ya Pada penasaran rumah baru Yang tentunya dimiliki oleh Lesti dan Rizky Bilar Ini gemes banget persahabat ya Coba aja nih kita perhatikan Langsung ke propertinya yang diunggah oleh akun korean underscore leslar persahabat yang perhatikan sama enggak nih persahabat ya propertinya sama dengan video yang ada di gs nya kak bilar didalasi kejuara yang diunggah oleh pak Ferry persahabat ya perhatikan nih ini luar biasa persahabat ya harga tentunya 45 miliar ini bisa nego wow fantastis harga rumah seharga Selangit banget nih ya 45 miliar nih harganya saja Masya Allah Mudah-mudahan saja Tentunya ada kabar baik dan kabar bahagia Yang kita dapatkan Langsung dari idala kita Ada kalimat kansan juga Yang dituliskan dalam postingan tersebut Gara-gara cocokologi Gue nyasar lagi ke kan properti Yang mau ngikut nyasar pegangan Yang erat biar nggak pada ngilang Mau nyasar aja kudu rame-rame nih Hmm, luar biasa persahabat ya Warga Konoha Kalau gabut ya Kayak gini banget Di persahabat ya Selalu aja Ingin mencari kebenaran Persahabat yang Mudah benar-benar saja Langsung persahabat kita Mendapatkan info Dari idala kesayangan kita Pasti dan Rizky bilang Dan ke-kepul selanjutnya persahabat Sebuah postingan KNA bareng Papa Riz Persahabat ya Kita lihat aja Ini yang diunggah oleh Akun Reina Melia Putri yang meripas kembali unggahan dari Papa Rich ada sebuah pertanyaan Bang, gimana rasanya jadi saksi keuwuan Leslar bang? katanya tuh, kita lihat jawaban dari Papa Rich seneng banget, bikin pengen mesra-mesraan sama istri tapi jauh katanya tuh, Masya Allah banget ya pastinya baper banget melihat kemesraan dari Lesli dan Rizky Bilar yang selalu membuat semua banyak orang Ikut tentunya terhanyut di persahabatan kebaperan kromatisan yang disuguhkan oleh idola kita ini. Dan kita lihat juga keunggahan igasnya Pak Parit Persahabat tidak ada pertanyaan juga. Konten bareng Leslar pas di Turki ada nggak kok? Katanya tuh kita lihat jawabannya luar biasa. Ya ada dong. Nanti tayang di channel YouTube Kobas Traveling. Itu channelnya Raja Travel tuh. Persahabat dia ya, pantengin terus channel YouTube Kobas Traveling. Itu channelnya Raja Travel Pasti ada konten kegiatan bareng Lesti Dan Rizky Bilar Dan tentu persahabatan pusingan ini juga kita Selfox sama foto nih Perhatikan ya di sini kita lihat yang gandengan tangan Aduh cute banget persahabat Makin gak samper Melihat foto cute dan relation bilar Momen di Turki persahabat ya Doakan saja mudah-mudahan secepatnya di up ya Oleh Papa Rich nih <gantulah> Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya Ada kabar terbaru Langsung dari dalam kita Perhatikan ya malam ini Tentu dalam kita Kakak Rizky bilar lagi cure Medikur persahabat ya Masya Allah Oh, senyumannya membuat selalu kita bahagia, bersahabat Ya, mudah-mudahan saja tentu kita mendapatkan ciri vitamin manca dari Dede Lesti dan Kakak Rizky Pilar, dan kita juga, juga bersahabat. Ya, ada. Tentunya komentar yang diberikan dari akun Instagram Fitri Deni mengatakan, menurut firasat saya, ya ini benar rumah yang harga 45 m itu Bismillah mudah-mudahan sing lancar rezekinya Papa dan Bunda si utun tujuh bulanan sekalian syukuran rumah baru Amin Bahkan selalu terbaik persahabat ya. Tentunya, Tentunya kita masih menunggu kabar bahagia dari idola kita. total stay tune terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi.